berupa teknologi akuaponik dan kolam bioglop yang dilengkapi dengan pemberi makan ikan otomatis dan sumber energi dari pebangkit listrik tenaga surya. Program ini bertujuan untuk menunjang swasembada pangan masyarakat kota Tangerang. Luaran program ini adalah adanya inovasi teknologi aquaponik, kolam bioflok, feeder pakan ikan otomatis, dan pembangkit listrik tenaga surya yang bisa beroperasi dengan baik dan berkesinambungan. Melalui program ini, diharapkan teknologi-teknologi tersebut bisa dimanfaatkan secara optimal oleh kelompok wanita tani yang berdikari dan kelompok wanita tani juga.